Halo kawan-kawan Kembali lagi Di channel youtube andalan kita Taman bermain anak Hari ini kita akan bermain apa ya kira-kira Coba kita lihat hmm, Apakah kita akan bermain Mobil eskapator Sepertinya tidak Apakah kita akan bermain Mobilan truk ini? Hmm, sepertinya juga tidak Hmm. Apa kita akan bermain mobil lain lagi? Sepertinya tidak. Hmm. Apa kita akan bermain Batman? Kita akan bermain superhero. Sepertinya juga tidak. Wah, apa kita akan bermain anak ayam ya? Hmm. Anak ayamnya bagus sekali teman-teman Coba kita taruh Dan kita lihat Wah warnanya kuning Lihat teman-teman Dia berjalan Lihat Wah Anak ayamnya tidak mau berhenti berjalan teman-teman Wah sudah berhenti Sepertinya Kita tidak akan bermain ini Coba kita lihat yang lain Kira-kira kita akan bermain apa ya? Hmm, sepertinya tidak Coba kita buka satu persatu Lihat Mainan kita teman-teman Banyak sekali Sepertinya kita tidak akan bermain ini Coba kita Lihat yang satu lagi Wah Lihat apa Kita akan bermain Kereta Sepertinya tidak juga Wah Lihat Ada paket yang ketinggalan teman-teman Paket ini belum dibuka Baiklah Ayo kita buka Kita lihat apa kira-kira isinya ya Apa ini teman-teman ya isinya Paket mainan Yang tupa Kita buka hmm. Jadi penasaran Ayo teman-teman, kira-kira bantu kami untuk menebak apa isi mainan ini. Banyak sekali sepertinya. Agak susah ya teman-teman. Lihat. Kita buka dulu, coba kita lihat, wah warnanya merah, lihat teman-teman, mainan kapal, wah warna merah, apakah ada lagi ya kira-kira, ternyata ada lagi teman-teman, mainan kapal lagi, warna putih teman-teman ada orangnya juga wah bagus sekali apakah masih ada lagi ya teman-teman coba kita lihat wah warna biru teman-teman ternyata warna biru mainan kapalnya Ayo, coba kita lihat, ternyata mainan kita ada tiga teman-teman, ada merah, ada putih, dan ada biru, ada tiga kapal mainan, baiklah, mari kita bermain kapal mainan. Yap. Pemenangnya kapal kita Warna merah kawan-kawan Suaranya deras sekali Dan mengeluarkan asap di kabinnya Yap. Kapal ini sangat berisik Dan mengeluarkan asap Terus mengelilingi lautan Teman teman Dengan suara Lihat Abis bensin lagi teman teman Mengeluarkan asap Wah tolong Tolong Bantu Lihat, satu warna putih sudah jalan. Dia menabrak dan membantu, membantu kapal merah. Teman-teman, wah, lihat, dia menguatkan api. Wah, mereka berdua saling tolong-menolong. Teman-teman, membantu mengundi lautan. Lihat. di kepalanya ada merah putih teman-teman lihat mereka hampir sampai tidak mengeluarkan asap tidak tidak habis bensin teman-teman tidak